Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Serianto Herbabam. Spesial konten tutorial hari ini, sahabat-sahabat akan saya ajak untuk memanfaatkan rumput liar ataupun gulma, sehingga menjadi... Bahan pupuk yang sangat kaya unsur haranya Untuk kita kondisikan pada tanaman Apapun itu Apa yang ada di alam ini sangat bermanfaat sekali Tinggal kita yang memanfaatkannya secara bijak dan benar Dan bahannya sangat melimpah sekali Yang ada di kebun sahabat-sahabatku Dan ini aku yakin sahabat-sahabat memandang atau melihat sebelah mata saja Padahal ini bahan utama Yang bisa kita manfaatkan Untuk menjadi kompos Sebagai penyubur tanaman kita Sebagai contoh saja Di belakang saya ada buah Pohon jambu jamaica Yang ini pemupukannya dengan menggunakan Kompos buatan sendiri Lihat ini sahabat-sahabatku Ini suburnya Luar biasa banget Ini Ini pohon buah jambu jamaica yang sekarang ini sudah mulai berbunga. Dan ini luar biasa banget. Ini umurnya 2 tahun, sahabat-sahabat. Ini tidak lagi menggunakan pupuk yang berlabel kimia. Ini hanya menggunakan yaitu pupuk buatan sendiri dari kompos dan diselingi juga dengan pupuk kandang. Dan ini sahabat-sahabat, ini sudah berbunga. Buah jambu jamaica sudah mengeluarkan bunga. 0% pupuk berlabel kimia. Banyak sekali sahabat-sahabat. Beliau yang tidak tahu memanfaatkannya seperti ini hanya dipabat, dicabut dan ditumpuk begitu saja, dibiarkan seperti sampah kebanyakan seperti apa proses pembuatannya langkah-langkahnya sehingga kompos yang akan kita buat menjadi sangat kaya yang luar biasa yang dan saat unsur haranya sehingga menyuburkan tanaman apa saja yang tidak kita aplikasikan. Musik dan berikutnya sahabat-sahabat setelah rumput kering atau daun-daun kering kita potong kita hancurkan kita membuat wadahnya sebagai tempat penampungan pembuatan komposnya dan untuk ukurannya terserah sahabat-sahabat dan ini saya membuat ukuran dengan diameter 1 meter 20 keliling saya buat dengan bundar Yang tadi, kawan-kawanku, proses pembuatan kompos organik dengan memanfaatkan daun-daun kering, rumput-rumput kering yang ada di kebun menjadi pupuk yang sangat higienis, yang bermanfaat dengan kondisi nutrisi unsur hara yang sangat tinggi, sudah selesai saya berikan. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan ini ke depan lebih bermanfaat. Buat saya pribadi dan buat sahabat-sahabat semuanya Mungkin sahabat-sahabat ingin mendapatkan berkah juga dari cara ini Setelah sahabat-sahabat mempraktikkannya Silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain Sehingga rumput kering atau daun kering yang ada di kebunnya menjadi lebih bermanfaat Dan bagi sahabat-sahabat silahkan Yang mau berpartisipasi untuk mengitamkan tombol subscribernya Like-nya Ataupun monggo silahkan dikomuni Ada yang ingin disat ditanyakan Insya Allah siap saya bantu Silahkan press kolom komentar Sesuka sahabat-sahabat Apa yang kurang Dan apa yang lebih Dan apa yang harus saya lakukan Semoga bermanfaat di Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pertanian Nusantara